Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina. Share lagi kegiatan aku Di pagi hari ya teman-teman uh, Aku lagi uh, buka paket gitu Tadi pagi uh, ada tukang paket gitu Dan ini adalah paket untuk anakku ya aku lagi kumpul-kumpul untuk persiapan bulan suci ramadan nanti dan aku beli mukena gitu untuk anakku yang cewek ya teman-teman karena anakku udah tiga tahun belum punya gitu jadi aku beli ini teman-teman aku beli online ini harganya murmerya 31 31000 gitu udah gratis ongkir dan ini tuh lucu banget ya teman-teman. Alhamdulillah memuaskan. Oke okay, teman-teman sebelum lanjut ke videonya, aku mau mohon dukungannya ya teman-teman untuk mengembangkan channel aku dengan cara like, komen dan subscribe ya teman-teman. Karena like un like itu sangat penting banget ya untuk para youtuber yang baru berkembang gitu oke teman-teman selanjutnya ini aku mau ke pasar gitu ya karena hari Sabtu nanti ada pengajian bulanan jadi aku mau beli kertas nasi untuk bungkus nasi gitu ya teman-teman karena setiap bulan aku suka bikin bungkusan gitu atau bikin lepet ya atau lontong gitu cuma bulan ini karena mau bulan rajaban gitu jadi harus bikin nasi katanya kata ketua di pengajian gitu ya teman-teman dan aku sebenarnya belanjanya mau sedikit aja ya teman-teman yang habis gitu. minyak aku tuh udah habis gitu ya kemarin beli 1 liter dan ini aku tuh sebenarnya sebentar banget ya belanjanya cuma uh, keburu hujan gitu hujannya deras gitu jadi aku nongkrong di pasar dulu oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa teman-teman semua nih apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wawviati murahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin Aku ke pasaran itu barang paksu ya teman-teman. Aku sekalian gitu belanja buat warung punya emak gitu. Untuk belanjaan aku jadi aku sedikit banget. Oh ya teman-teman pas nonton video aku lagi pada ngapain nih. Hmm, bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Dan ini ceritanya aku udah pulang gitu ya kerudung aku kebasahan gitu karena aku pulangnya pas hujan udah agak kecil gitu aku langsung pulang aja ya teman temen karena kalau nunggu reda aku nggak tahu deh kapan pulangnya karena untung sih ada jas hujan cuma tetap aja ya kebasahan sedikit. Dan ini belanjaan aku ya aku beli minyak 2 liter kopi dan udah kertas nasi dan juga aku beli crayon untuk anakku dan aku beli lipstick implora Ini murmur ya teman-teman cuma Rp20.000 dan aku beli telur setengah kilo Oh iya di tempat teman-teman semua harga telur tuh berapaan ya teman-teman bisa tulis di kolom komentarnya ya Di tempatku harganya 29000 ya sekilo Oke teman-teman, sampai di sini untuk video receh aku. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.